Halo, rekan-rekan terhadap semuanya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan mereview analisa gold tadi malam ya yang saya berikan. Valid dan tidaknya ya. Ini area yang sudah saya buat. Ya, yang sudah saya kasih area di sini ini kita terkena stop loss terlebih dahulu ya terkena stop loss lalu dia turun ya, lalu dia turun sampai sini ya lalu dia naik lagi nah, kalau misalkannya Tadi malam saya kasih stop lossnya agak naikkan sedikit di sini mungkin tidak akan terkena stop loss, tapi tak apa lah ya. Buat teman-teman, sudah saya sarankan juga ketika melihat video ini, jangan meng di spot yang sudah saya berikan di analisa pertama. Nah, sekarang pergerakan gold ini dia mau menyentuh area resisten berikutnya di sini sudah dari malam juga sudah saya kasih di sini area supply-nya, area supply. Dan di sini ada beberapa resistance. Dan juga ini masih dalam garis alur trendline ya, trend line yang dimana open posisinya tetap bawah ya untuk open posisi cell Dan Ini gold time frame H1 dia mau mendekati zona kita untuk melakukan open sell ya di zona sini 1855,37 ya saya ulangi 1855,37 untuk XAUUSD kita dapat open sell di harga 1855 atau ini ya area yang sudah saya kasih boleh dilakukan posisi ya sekarang ini baru menyentuh baru menyentuh harga 1853 kalau mau open position, saya persilahkan. silakan open position. tapi kalau mau menunggu sampai harga tertinggi dia di sini tertinggi pertama dia kayak supply -nya dia dan bertemu dengan area resisten ini sangat bagus sekali cocok untuk kita lakukan open posisi sel di harga 1855 sedangkan untuk stop loss nya kita bisa kasih ya sesuai yang semangat atau kita rubah juga kalau kita rubah mau sampai atasnya lagi Hai resisten ini ini di harga 1864 boleh. Tapi saran saya di sini saja. Di area 1860 ya. 1860 ini untuk area stop loss-nya. Dan take profit-nya masih sama. Take profit-nya kita bisa naikkan sedikit. Ini untuk TP pertama. Saya kasih... Dulu, ya, untuk TP pertama kita bisa TP di sini. TP pertama ini area TP pertama, sedangkan untuk area TP kedua. Area TP2, jalan Sentral Air, TP2 yang TP pertama. Lalu area stop loss-nya sudah jelas di sini ya, area stop loss. Nah, gold, nya tetap turun, tetapi ini dia masih koreksi ya, masih koreksi dan... Baru saja menyentuh area supply-nya dia. Area supply-nya ini diperkuat dengan area nah. resisten, makanya boleh sekali open posisi. Tetapi saran saya nanti di sini saja tunggu sampai dia lebih tinggi lagi. Ya. Atau juga setelah nanti menyentuh area harga 1855, teman-teman boleh lihat juga adakah. Pola-pola candlestick di situ yang menunjukkan arah pembalikan harga. Kalau enggak juga mau langsung dapet posisi karena kita expect dia akan turun di harga 1.855, dipersilahkan. Cuman ingat tetap harus dikasih area untuk kita melakukan stop loss-nya. Ya. Ini untuk analisa gold di hari ini kita lihat time frame yang lebih besarnya untuk time frame yang lebih besar juga ya di sini ada area supply dia supply satu dua tiga tiga area supply dan juga ini area dia untuk balik arah lagi ya. untuk melakukan penurunan ya, untuk time frame dia masih di area trend lainnya dia kita perkecil lagi bisakah? nah ini bisa kalau Zoom tuh ya ekornya ini ya seronya dia sudah menyentuh area supply nya dia makanya dia turun sedikit tapi spek saya dia tetap akan turun ya dia akan turun setelah untuk area sini ya. atau menembus sedikit lah dia akan turun. Ya. Ini untuk review SPU ya buat teman-teman boleh dicatat ini areanya untuk area open sell, ini areanya awalnya 1852, 1858, ya area pertama 1852, area terakhir 1,858 area pertengahannya, 1,855 untuk stop lossnya, satu delapan ya, untuk take profitnya di area demand pertama ini ada di harga 1,844 area harga 1,844 untuk tp pertama dan untuk tp kedua ada di 1,831 delapan ya ini untuk review market xau usd kita review juga market euro usd nah ya market euro usd sesuai sesuai sesuai dengan analisa yang saya berikan pada saat malam hari kali malam di sini ada area lima dan juga area support yang yang dimana dia akan melakukan koreksi terlebih dahulu sebelum dia turun lebih dalam, sebelum dia turun lebih dalam dan bisa dilihat. Nah, ya, setelah dia berakhir, mungkrik mm -hmm. keluar dari zona trendline. Empat, dia naik, set, nah, kita boleh melakukan polusi, tidak? Jangan dulu nanti ya setelah dia menyentuh area supplynya dia karena area resistennya juga supaya lebih kuat atau juga mau menunggu nanti ada pola kenterslik penurunan juga silahkan ya, pokoknya ini area untuk open posisi ya. nih mudah di ada juga sama saya ini harga-harga atau mau saya perjelas boleh ya, saya angkat lagi untuk area stop loss di sini. Ya, speknya sampai bawah ya. Cuma di sini saya akan memberikan beberapa zona-cona TP Zona TP pertama, kedua, dan ketiga. Area take profit, hai, hai, ini long yes. ya panjang sekali karena ini time frame jadi jadi lama lama ya analisanya. open posisi nanti setelah dia menyentuh harga berapa ini harga jadi 07390 kita boleh melakukan open posisi sell ya open posisi sell karena trennya turun ya ini naik dia hanya koreksinya saja kita dapat open posisi sell di harga segini Lalu stop lossnya di harga ini 1.08137 ya Dan take profit kedua yang paling akhir 1.03432 ya. Sedang untuk take profit pertama spek di sini ya Ini sekitaran harga 1.05012 ya Boleh jadikan area take kalau mau dinaikkan bisa tidak untuk area take profit pertamanya bisa dimana mana? Di sini. Ini ada area. Juga di sini. Ini sekitar area 1.055. Kita bisa melakukan take profit ya. Nah, mungkin se review daripada analisa yang sudah saya berikan tadi malam mengenai market XAUUSD dan market EURUSD. Untuk market EURUSD tetap kita melakukan open posisi turun tetapi nanti setelah dia menyentuh area supply nya dia ya ini dia mau retest terlebih dahulu ya. setelah retest barulah kita boleh melakukan open posisi sell untuk market XAUUSD juga sama ya. tuh kan? Sesuai baru ayat tadi saya bilang ya. Dia baru menyentuh area supply-nya dia, turun sedikit lalu nanti dia kembali melakukan kenaikan ya. Nah, ini kita boleh melakukan open posisi karena ini sudah masuk dalam zona kita melakukan open posisi sell, tapi nanti juga di sini di area 855 kita boleh melakukan open posisi sell ya. Oke, okay, mungkin sekian hari saya. Nanti kita koreksi kembali di malam hari. Semoga bermanfaat dan salam profit